kawan-kawan salam jumpa jumpa di channel saya Samuel Senipar YouTube channel kali ini kita akan ngeblok pelebaran jalan menjadi dua jalur dari Simpang sipta asli menuju arah jembatan 1 Batam Barelang, kawan-kawan jalan ini dulunya satu jalur tetapi sekarang akan diperlebar menjadi dua jalur ini dia alat-alat beratnya kawan-kawan youtuber tapi sebelumnya kawan-kawan jangan lupa bantu channel ini subscribe like Komen, answer kawan-kawan. Kita akan prok pelebaran jalannya kawan-kawan dan kita akan prok alat-alat berat mereka kawan-kawan itu -kawan ber. Semuanya di par YouTube channel. Kawan-kawan YouTuber, kebetulan saya berjumpa dengan salah satu warga. Nah, kawan-kawan, bagaimana pendapat anda setelah ada pelebaran jalur 2 ini menuju Barelang, jembatan Barelang kawan-kawan? Bagaimana? Menurut saya itu Hal yang positif. Hal agar, yang positif agar terhindar dari kemacetan. Menghindari nah, kemacetan kawan-kawan. satu Minggu pasti akan macet sini dan mengurangi kecelakaan. Mengurangi nah, kecelakaan itu saja kawan-kawan? Ya itu menurut saya. Nah itu dia ini salah satu warga yang sangat berdekatan dengan pelebaran jalur dua kawan-kawan. Hmm. Kita sangat mendukung rencana tempo dan Otorita Batam mengembangkan Batam menjadi kota pariwisata. Kita tahu jembatan satu adalah ikon pariwisata Kota Batam. Kawan-kawan, sampai jumpa di YouTube channel. Kawan-kawan, jalan ini dulunya adalah satu jalur-jalur yang ini di kiri saya. Kemudian pemerintah dan otoritas menyempakannya menjadi dua jalur. Sebentar lagi akan selesai lagi di dibuat kawan-kawan selebaran -kau, menjadi dua jalur menuju jembatan Satu Batang Berelang menuju ikon wisata Pariwisata Kota Batam. Dari simpang Barelang sampai Cipta Asri itu sudah dua jalur. Dari depan Cipta Asri ke depan Barelang masih satu jalur. Nah, ini sekarang yang lagi dibagusin atau dibuat lagi menjadi dua jalur supaya lebih bagus kawan-kawan dengan tujuan mengurangi kemacetan, mengurangi terjadinya kecelakaan dan yang terpenting adalah menunjang pariwisata Kota Batam. Samuel Sanibar YouTube Channel.